halo guys welcome back bongkar 2 m seperti biasa kita memainkan modal sedekah ini akun ke-77 ya guys ya oke kremen kedua diambil gagal ya guys ya kremen ketiga Di sini rencananya kita hmm, kasih makan ke Papa ya guys ya soalnya gua ngasih makan ke panda kemarin jong terus jadi pindah alih ya guys ya kasih makan papa Oke, okay, dapat tiga tirai, guys. Ya, kisah. kakeknya kena terjepit, ya, guys. Ya, oleh si bocil, pink dan bocil ijo ya, guys. Ya, lumayan, coba buat modal, ya. Yeah, yeah. Seperti biasa, ya, guys. Uh, nanti kalian request request, ya, guys. request request di gua putar requestannya. nanti ada kata kuncinya juga ya guys ya jadi jangan langsung komen cok kalau bisa dilihat dulu ya videonya ya guys ya nanti ada kata kuncinya ya guys ya dengan dua orang komentar pertama ya guys ya ntar gua kasih chip ya dua orang komentar pertama oke masih dipantau kita masih mencari-mencari skater ya guys ya pokoknya sini banyak akun yang up ya guys ya banyak akun yang up dengan cara ini bolehlah kalian tiru-tiru cuman kalau kalian akunnya dikit jangan ya guys ya oke dapat kakeknya lagi ya guys ya dibalikin modalnya ini kalau akunnya banyak bolehlah pakai cara kayak gini cuman kalau akunnya dikit main santai aja ya cok kalau akunnya dikit yang terlalu barbar ini khusus yang akunnya banyak ya guys ya daripada main-mainnya slow-slow akun banyak oke kita pantau permainannya shoot. masih mencari scatter ya guys ya Katanya belum mau muncul nih oke dua tirai tapi sayang isinya receh ya guys ya kita pantau aja ya guys ya aduh chipnya mulai berkurang nih sudah terusnya Leon ya dua tirai yang kena cuma koin udah gitu dihalangin sama si kodok ya guys ya tidak ramah sekali itu kodok oke dua tirai kembali dan mendapatkan begin ya guys ya lumayanlah buat putar puter lagi coba memperpanjang nafas kita ya guys ya skaternya skater kita tinggal menunggu skater ya guys ya oke spinan sisa 5 spin ya guys ya ini 200 putaran enggak ada scatter, Cok. Sini gua uh, paksa naik gede, release ya, satu tingkat. Coba 10 spin, 10 spin kan siapa tahu dapat skater kan. Lumayan, Cok, di bet segini. Aduh, buat dua dua kodok mulu, Cok. Nah, kalau main papatnya harus hujan dulu ya, guys, ya biar kodoknya banyak. Nah, di sini gak hujan cok, dan sepertinya dihabis ya guys ya kita pindah ke akun selanjutnya guys ya. Nah, dan ini akun ke 113 ya guys ya intinya kalau main konsisten aja ya guys ya konsisten aja kita cari modal kasih makan papa terus ya guys ya seperti biasa itu di dopu udah pecah gentong jadi gue cari modalnya di jinji ya guys ya kita mulai dari bet 9. Oke, okay, gagal ya guys ya. Karena chipnya gak nyampe bet 9, gua pindahin lagi ya guys ya. Kita spin di bet 9 aja Cok. Oke, okay, di sini dapat scatter ya guys ya. Bet 88 lumayan, Cok. Apakah akan dapat super win? Halo, tidak ada super win ya guys ya. Cuma dapat dari bola-bola doang tuh oke okay, kita balik lagi ya guys ya kita kencar pokoknya ini kita cari terus cok pokoknya jangan kena mental ya guys ya kalian ah di sini jelek nih jangan kena mental cok pokoknya gas terus cok itu tadinya gue mau nyoba nih 10 spin 10 spin nyari dua tirai cuma kata gue kelamaan nih jadi bodo amat lah gue gas aja lah habis mati tanam cok yes. modal sedekah ini kita gak rugi cok oke okay. jangan skip-skip video ya guys ya nanti gue selipin akun ya guys ya di video ini gue selipin akun nih gue pengen bagi-bagi akun karena kemarin gue bikin bikin 5 akun yang satu gagal gagal level 5 ya guys ya udah level 4 tapi bentar lagi juga naik sih chipnya keburu habis tetap ya guys ya ntar gue slip ini akun ya uh, gue kasih jangkauannya sedikit-sedikit tuh jadi kalian cepet-cepet tangkap aja ya tangkap akunnya guys ya siapa yang pintar tuh tangkap akun passwordnya bongkar 2M ya guys ya bongkar 2MB nya kecil ya guys ya bongkar 2M oke okay, eh uh, sepertinya chipnya dihabisi ya guys ya oke okay, balik lagi cerot sah aduh gagal ya guys ya kita ambil kelemannya lagi Cepat. gagal ya guys ya kita pindah ke akun selanjutnya akun ke 149 ya guys ya ini gua maininnya waktu malam ya guys ya sekitar jam sembilanan modal di dofu ya guys ya buat kasih makan papa kita konsisten aja Oke <tuh> oh, dapat super win ya guys ya dari burung-burung burung-burung ya guys ya seperti biasa guys kita kasih makan papa ya guys ya cari sekater sekater aja, cowok ini gua ingetin ya, guys. Sekali lagi ya, guys, ya, untuk dua orang komentar pertama tercepat dan ada kata kuncinya ya, guys. Ya, gua kasih, uh, gua kasih ya, guys, ya, 100m, 100m buat dua orang komentar tercepat. Terus sisanya buat requestan ya, guys, ya, jangan lupa request-request. Nanti pokoknya ada selalu ada kata kuncinya ya guys ya Buat request juga harus ada kata kuncinya ya guys ya Ada kata kuncinya Buat apa yang namanya Buat yang komentar pertama kedua juga Harus ada kata kuncinya ya guys ya Itu nanti yang dapat Dan nanti gue selipin 5 ID ya guys ya Satu ya ID masih level 4 ya guys ya Soalnya gagal level 5 ya Gue selipin Cepat pokoknya itu Cuman satu detik kan lah jadi siapa cepat dia dapat ya guys ya dan siapa yang teliti juga coy itu harus teliti ya guys ya oke oke oke dapat scatter ya guys ya lumayan ya wussh kakenya kena ya guys ya walaupun ga five can lumayan coy aduh itu kakek merah kenapa disitu posisinya oke five can ya guys ya dari bocil ijo Wih chip naik satu B coy Oke, okay, masih kita pantau ya, guys. Nah, Di sini gua 10 spin, 10 spin, Cok. Kenapa, Bang? 10 spin, 10 spin. gue nyari big win dulu kalau enggak dua tira ini. Niatnya, guys. niatnya gua mau kayak gitu, Cok. Kalau udah ada kayak gitu, gua mau langsung gas max bet. Oke, okay, 10 spin lagi. nah disini karena kelamaan ya guys ya jadi gue paksa maxbet aja langsung gas 100 spin ya guys ya mati tanam cok modal sedekah pas sulitnya kan siapa tau kan kita dapet jackpot kan jackpot maxbet kan lumayan banget cok jadi bisa bagi-baginya gede ya guys ya oke kita pantau ya guys ya apakah akan dapat scatter di maxbet anjir dua mulu cok uh, scatternya jauh ini kadang-kadang kadang-kadang ya guys ya Itu kalau udah ngasih suka diambil lagi Cok. dia kayak nggak ikhlas Cok kalau ngasih mentang-mentang kita modal sedekah ya guys ya okay, set, set. ada chipnya disedot terus ya guys ya sama saya ya guys. sisa 200m belum ada penampakan yang mantap mantap ya guys. bahkan tiga tirai pun tidak mau muncul ya guys ya guys tiga tirai juga susah apalagi 5 cok anjay 5 tirai gitu hmm. tira. tira. dan dihabis ya guys ya dihabisi Cok. Gagal ya guys ya. Dah, kita ganti ke akun selanjutnya ya guys ya. Itu jam dan waktunya ya guys ya. Ini kita ke akun 198 ya guys. ya Ini gua maininnya subuh tadi ya guys ya. Maininnya subuh ya guys ya. Soalnya setelah di tewaskan tuh udah up 1B tuh gua mulai ngantuk Cok. Gua tinggal tidur aja Cok. Oke, okay, dapat skater ya guys ya. Sebenarnya ada dua akun, guys, yang di-up, guys. Ya, akun yang ini sama akun yang selanjutnya, cuman yang selanjutnya, guru parikot, cok, itu dapat full macan. Ada ayamnya satu, gue ngasih makan panda. Seperti biasa, gue cari modal di dopu pindah ke papa, dapat sekitar isinya, megawin. Gue keluar tuh, piling gue jelek, gue pindahin ke panda nah di panda disitu dapat cok dapet, co, dapet jackpot cok full macan tapi ada ayamnya satu enggak jadi full ya guys ya cuman gua uh, apa namanya lupa record gara-gara abis yang ini kan gua recordnya gua stop cok oke kembali ke permainan di sini dapat skater tambahan terus ya guys ya 60 free spin ya guys ya sangat lumayan cok ini dofu kalau lagi gacor kayak begini ya guys ya skaternya ya. Hamba terus, isinya juga lumayan ya guys ya segini, kalau di maxbet udah 2B800 nih, anjay, berandai-andai dulu cok, oke nah, di sini kita kasih makan papa ya guys ya, wih roomnya bagus tuh cok, ini di sini gua game dulu sebentar nih, rumnya keren cok, cok, cok, anjay, sempat kenapa kena lima anjay, kena penggemar maxbet anjay, usah kameranya kena ya guys ya, 5 tadi cok menjadi turun, wih kenal lagi cok, trot, anjas. Nah, kan di sini Sudah jadi ya guys ya, Sudah jadi ya guys ya. Oke, kena lagi ke ya kameranya. Cukup sekian, terima kasih ya guys ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys ya. Nah, ini jam dan tanggalnya. Jangan lupa request juga, ya guys. Ya, ada kata kuncinya, ya guys. Ya, kata kuncinya: combo Dofu fava ya guys. Ya, combo Dofu papa Oke, see you next video. Bye.